Next, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini audio Official salam otomotif, salam satu hobi kali ini saya akan mereview all diesel turbo intercooler Super Hadek 66 tahun 2018 bagi teman-teman yang berminat so silahkan saja di kontak porsen ke nomor 081374 656554 ini buka harganya 410, bisa kami kasih DP di atas 100 ya, untuk dicairkan dananya, tergantung leasing yang kami pakai. Nah kali ini saya akan mereview sedetail mungkin, Super HDX tahun 2018, bagian kepala masih terlihat orisinnya. Ya, kita tes untuk cek mesinnya, karena ada nasabah kita yang datang. Dari luar, oke bang, silakan bang, tuh dicek mesinnya. Masih bunyi kering ya? Bersama kanda kita, mantap. Masih kering. Keren. Oke, mas Melin, aman. Malahnya masih ori, ori ya bang ya. Serius, malam masih gas, gas, oke, okay. tinggal gas, oke, nego, oke, ada nasabah kita yang datang dari luar sana eh. pak boleh tanya dari mana pak? dari mana? bukit tinggi untuk cek unit di daerah kawasan kami ya Pusat segge motor ya Pak silakan Pak ada nasabah untuk cek unit nanti kalau mau lihat mau lihat mobil Pak tengok aja di awir official channelnya Pak kanter itu ada banyak Pak ini bagian Mbak sudah super jumbo ya Besar sekali Bagian depan sudah kita pakai alas lumpur, sudah kami kasih variasi. Sangat bersih sekali, satu unit mobil ini super ganteng, sangat ganteng sekali ya. Next, kita review bagian. Sasis, silakan Pak, untuk dilihat. Bagian garden masih bersih, ban sekitar 80 siap berangkat hari ini juga ya bagi yang berminat silahkan untuk dipinang ke nomor 08 13 -65 ya. bagian interior dalam sangatlah bersih oke next kita tes bagian mesinnya kering bunyi ya pendepan sekitar 90% pokoknya di segala motor kami akan memberikan terhadap nasabah mobil-mobil yang berkualitas dan bersih bagian interior dalam plafon masih terlihat original. Silakan saja di Pinang atau kontak person ke nomor 081374656554. Satu unit mobil ini sangat super ganteng kali. usaha di segala motor ban 80 lebih kurang next terlihat masih bersih ya. bagian sasis dan guardannya. biasa sekali bursa super ganteng hari ini. Silakan saja bang untuk cek unitnya bang. Silakan saja bang, nggak nggak masalah masuk youtube. Kawasan dari mana bang? Kalau oh, boleh tahu? Dari mana? Pasaman. Waduh. Dua orangnya dari Pasaman satu orang mengecek unit ini, dan satu lagi dari Bukit Tinggi. Luar biasa sekali ya. Pokoknya di kawasan Singgala Motor, sangat menyediakan unit mobil yang sangat bagus dan berkualitas. Khususnya kantor Superadek, 66 tahun 2018, Singgala Motor, terima kasih, see you next time.